Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Tifa TV kembali hadir Untuk menggabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizki Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasi apa sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan gambar terbaru terupdate dan terhangat segera les love tentunya. Baiklah, para sahabat di manapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. Unggah pertama, rasa baca kita lihat di sini ada ungkapan spesial yang membuat kita semakin bangga kepada Rizky Bila Ya, ini dunggahan Lintar 532 Persahabat ya. Ini Bang Lintar mengunggah sebuah fosingan rumah yang baru dibangun nih di Persahabat ya. Ini diunggah di akun Instagram pribadinya Lintar. Dan ada kalimat yang dituliskan oleh Lintar. Sangat bahagia ketika melihat apa yang kita impikan dari nol dengan hasil kerja yang benar. Walaupun belum 100%. Terima kasih buat orang-orang yang sudah mendoakan saya. Terima kasih semuanya. Kiranya doa yang terbaik kembali pada kalian semuanya, amin. Dan terima kasih buat kalian semuanya terlebih, Pak Bos saya yang sudah mau membantu saya untuk membayar orang-orang yang sudah membangun rumah saya. Poinnya sahabat ya, tentu kita merasa bangga kepada Bang Pilat Linter baru saja tentunya masuk kerja masuk bergabung bersahabatnya sudah tentunya membangun sebuah rumah impian, Masya Allah. Begitu bangganya kita, mudah-mudahan selalu bisa membantu dan selalu menjadi inspirasi dan jadi orang baik untuk semua banyak orang. ungkapan tersebut pun diripos kembali oleh akun sendal putih, Hanus Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Alhamdulillah ya lintar baru bekerja sebentar sudah mendapatkan keberkahan Buat kakak sih, hanya bisa bilang Masya Allah semoga rezekinya lancar terus ya Kak Rizki Bilar Luar biasa persahabat ya Masya Allah tentunya kita patut bangga Dengan apa yang tentunya dilakukan oleh Rizki Bilar dalam postingan tersebut pun banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang sangat positif dari para fans, salah satunya dari akun Elvan Syahreza123. Mengatakan yang di sebelumnya, Lintar dapat apa ya? Alhamdulillah semoga Bang Bilat dan Dedek selalu diberkahi, semoga rezekinya selalu mengalir deras. Amin. Doakan selalu saja persahabat yang terbaik untuk kesayangan kita, idola kita, Lesti dan Rizki Bilat. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan yang paling spesial juga untuk kita semua Ini adalah momen ketika 17 Agustus tahun 2020 persahabat ya Masih PDKT-nya nih Masya Allah luar biasa tetapannya sudah mengandung rasa cinta Aduh <gifat> cute banget persahabat ya tatapan mereka mampu membuat semua orang pada baper nih Luar biasa Masya Allah terus doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Dilar Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan Pak Sahabat, ya ketika semalam Yang mana tentunya para host terutama Gilang Dirga membacakan acara takdir cinta leslar Pak Sahabat, ya di Indosiar Yang mana tentu Gilang Dirga setelah menyebutkan tanggal dan harinya Pak Sahabat, ya Akad nikah kata Gilang Dirga itu akan diadakan tanggal 21 Agustus 2021 tepatnya hari Sabtu, persahabat ya. Tetapi di Indonesia tentu tanggal akan diadakan hari Kamis tanggal 19 Agustus. Unggahan tersebut direpost oleh akun Lesti ada kalimat caption yang dituliskan, Wadidau, apakah kalian siap jadi saksi pasangan terfilar tahun ini? Tentu banyak komentar yang diberikan, persahabat ya. Dari akun Setia Istri yang yang berkomentar akan bukannya Kamis Yamin kok Sabtu katanya ya. Ada balasan komentar di situ dari akun Leslie Pilarut Official. Nah, itu dia katanya Sabtu kan kata Gilang. Tuh persahabat ya apa salah membaca ya Tentunya kayaknya Gilang Dirga salah baca persahabat ya. Doakan saja yang terbaik mudah-mudahan lancar semua untuk rangkaian acara pernikahan idola kesayangan kita. Dan berikutnya, persahabat yang kita lihat Ada komentar juga jawaban dari akun Alam Hijau 14 mengatakan Ia salah baca iklannya tetap kok tanggal 19 akad Tuh, persahabatnya Agilang hanya salah baca Dan tentunya kita kencengin doa untuk kelancaran pernikahan Lesti dan Rizky Pilar Berikutnya, keunggahan Indosiar persahabat ya yang mana? Indosiar mengunggah sebuah postingan foto cantik Lesti Kejora yang diunggah di Instagram pribadinya di Lesti dan ada kalimat yang sangat luar biasa dituliskan oleh Lesti. apabila kita ikhlas pada sesuatu yang mengecewakan hati kita maka percayalah Insya Allah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan Tentu dalam postingan tersebut ada kalimat Gensen yang sangat luar biasa juga Doa yang terbaik dari industriar, Masya Allah, Dede LHC Kejaran semoga diberi kelancaran ya di hari pernikahannya dengan Rizky Bilar nanti. Doa mimin cuma satu, semoga kalian bisa membangun keluarga yang sakinah. Yuk Leslar lovers kirim doa kalian juga untuk mereka semoga diberi kelancaran dari Allah Subhanahu ta'ala Amin Masya Allah persahabat ya tentu banyak sekali doa doa baik diberikan kepada Leslar demi kelancaran suatu hajat baik dari idara kesayangan kita untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ini ada kebengekaan yang sudah kita dapatkan persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah kalimat Muhammad Rizky bilal Lesti Kejora, kalau kalian butuh dukungan dari supporter kami, siap dukung langsung di TKP. Ini cute banget, persahabat ya. <laughs> Kayaknya PSMS Persib tentunya akan bertanding di persahabatan, tiap malam Jumat. Aduh, tentu para fans pengen ikutan ke TKP nih. Wadidaw, <laughs> ini cute, cute banget dari para fans yang selalu siap mendukung di garda terdepan Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga ada komentar dari akun Nunung Sawitri mengatakan gue pegang PSMS Min soalnya versi pasti kebobolan Min aduh. <laughs> ini luar biasa cute banget membuat kita bahagia persahabat ya. Selanjutnya juga kita lihat alhamdulillah untuk tentunya malam bayi lestri kejora di Antv ini masuk di 38 trending di YouTube persahabatnya ya Allah luar biasa alhamdulillah. Tentu kita dukung terus karya-karya dan acara Lesti dan Rizky Villar. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.